Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini eh, Saya ingin melaporkan Hasil pemecahan masalah Dalam kegiatan Belajar mengajar eh, Yaitu mengenai rendahnya motivasi Belajar siswa Bahwa pada deskripsi permasalahan yang dihadapi eh, kami akan membahas atau menyoroti tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik di mana di disebabkan oleh kurangnya jumlah unit komputer yang diakibatkan oleh adanya kerusakan atau kerusakan hardware ataupun software. Banyak aplikasi yang tidak bisa digunakan pada saat dibutuhkan untuk praktikum, dan kurangnya jumlah komputer yang ada di dalam lab komputer. Hal ini menyebabkan proporsi praktikum satu komputer bersiswa tidak terpenuhi, serta banyak siswa yang yang mengakibatkan banyaknya siswa yang tidak kebagian komputer selanjutnya akar permasalahan yang kami temukan adalah terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah materi yang tidak dianggap tidak menarik oleh siswa yang kedua kurangnya dukungan dari guru atau keluarga yang ketiga, kurangnya kesempatan untuk berlatih dan mengaplikasikan apa yang dipelajari, apa yang telah dipelajari. tempatnya adalah rasa percaya diri yang rendah terkait kemampuan dalam bidang komputer, siswa yang bersangkutan. Di, bila di, apalagi bila dikorelasikan dengan latar belakang SMP nya yang tidak ada menyediakan yang tidak memiliki lab komputer masalah selanjutnya adalah masalah pribadi yang mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar siswa bisa saja masalah dalam keluarganya ataupun masalah hubungan antar personal dengan peserta didik lainnya terakhirnya adalah terbatasan jumlah unit komputer dan tidak tentunya aplikasi yang dibutuhkan dalam prak yang dibutuhkan dalam praktikum komputer. Selanjutnya alternatif solusi yang yang kami tawarkan adalah pertama menyajikan materi dengan cara yang menarik dan me, dan memotivasi peserta didik. Yang kedua memberikan dukungan yang cukup baik dari guru ataupun dari keluarga. Now, untuk motivasi dari keluarga karena itu di luar area dari kegiatan belajar mengajar maka guru tidak terlalu banyak bisa membantu kecuali bila diarahkan pada guru BK di mana guru BK bisa mencarikan solusi pendekatan dengan orang tua dan keluarganya Selanjutnya memberikan kesempatan yang cukup untuk berlatih dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari Membantu siswa meningkatkan merasa percaya diri terkait kemampuan dalam bidang komputernya Membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi motivasi belajar mereka Selanjutnya, mengingat lanjutan dari alternatif solusinya adalah memberikan umpan balik yang positif oleh guru kepada siswa dengan memberikan bantuan dan memberikan e, penghargaan kepada mereka yang telah e, yang telah mau belajar bekerja keras selanjutnya adalah mengusulkan kepada sekolah untuk memperbaiki melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan hardware maupun software yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar praktikum komputer poin ini membutuhkan waktu dan proses yang lama karena menyangkut anggaran dan kebijakan kepala sekolah maka alternatif berikutnya yang kami pilih adalah menyangkut Peralatan, peralatan mencari peralatan di peralatan substitusi atau pengganti yang bisa menggantikan fungsi komputer dan aplikasinya dari hasil pemecahan masalah yang sudah dilakukan adalah kami pertama mengarahkan peserta didik yang tidak kebagian komputer atau praktik diarahkan untuk menggunakan hp nya masing-masing yang kedua siswa yang diarahkan untuk menggunakan aplikasi semua siswa diarahkan untuk menggunakan aplikasi berbasis online yang disediakan oleh google ataupun yang lainnya baik yang menggunakan komputer maupun yang menggunakan Handphone. Terakhir bahwa motivasi belajar siswa mengalami peningkatan Karena sia -sia setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktikum Walaupun menggunakan perangkat yang berbeda Itulah barangkali yang bisa kami laporkan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh